Selamat siang Oke hari ini saya akan promosikan ini uh, Batu Ake Ini blue sapphire ya Ini warnanya biru Sebetulnya ini waktu Dalam kamar ya Jadinya warnanya jadi hitam Nanti kita akan center dulu Bentar kita akan center, cari centernya Ini doreng Apakah ya? Apakah super? Ini bentuknya seperti perak ya. Ini Anda bisa lihat. Kak perak 925. Oke, kita akan sentuh dulu. Oh, benar anda bisa lihat ini warnanya biru ya ini warnanya biru Ini harganya ribu bisa nego ya. Bisa bayar di tempat, nego-nego ya, nego halus lah. Oke, jangan lupa bisa berarti saya ini harganya 100.000, bisa bayar di tempatnya Ini ringnya ring 8 ini dan apakah super 8. Oke, okay, terima kasih, terima senang Wabarakatuh.